halo guys, kembali lagi bersama Muji di sini masih di channel YouTube kesayangan anda semua, Muji Kurniawan. Kali ini guys, saya akan mengajak anda untuk menikmati panorama kota Semenep. Kita akan jalan-jalan dari atau terbang menggunakan drone, menikmati panorama kota Semenep, guys. Ini sebelum drone nya saya terbangkan, saya melakukan pemeriksaan pre-flight rutin, guys, atau pemeriksaan sebelum terbang. Kondisi baterai tadi juga ini berusan safety check untuk altitude RTH dan maksimum altitude dan sekarang ini guys saya persiapan untuk menerbangkan drone nya guys kita siap untuk menerbangkan drone nya guys setelah pre check tadi guys ya kita take off guys. dan ini drone-nya sudah menyala. Dia masih melayang dan perlahan saya naikkan ketinggiannya. Ya, kita mulai naik ya, guys. Dan perlahan guys, tampak pemandangan pagi ini pagi tadi tepatnya setelah subuh di depan rumah saya nih, guys. Ya, yes, pemandangan sekitar jam setengah enam kurang ini guys masih sangat pagi sekali gitu. karena memang saya memang sengaja untuk terbang pagi karena pertama untuk menghindari kondisi angin yang sekarang cukup kencang dan juga yang kedua kalau pagi nih guys Nah ini baterai saya masih saya cek aman baterainya masih masih tersisa 26 menitan untuk terbang ah, dan yang kedua tadi saya mengkenapa terbang pagi? Karena kalau agak siang sedikit, misalnya jam 7 atau jam 8 di sini kan dekat bandara guys. Biasanya jam jam agak siang sedikit, jam 8an itu sudah ada pesawat terbang guys yang melintas di sekitar uh, udara di sini guys. Pesawat terbang latihan itu loh guys. Pilot-pilot muda yang berlatih terbang, nah, mereka biasanya jam 8 sudah mulai start ini saya setting barusan parameter video ya ini guys saya sudah mulai merekam dimana tampilan yang besar ini ini adalah file dari kamera drone yang tersimpan di memory card sedangkan file apa jendela kecil di sebelah kanan atas itu itu merupakan screen recording yang saya capture dari handphone Oke, okay. ya, ini perlahan drone-nya saya akan ke arah selatan, kamera perlahan saya turunkan dengan angle yang pas. Dan kemudian kita target saya hari ini, saya akan mencoba sejauh mana drone ini bisa nyampe ndak ke kota. Itu paling tidak lah, ya, ke sekitaran kota lah, sekitaran stopan kota atau taman bunga gitu. Mudah-mudahan bisa nyampe ya. Gitu, ya. Ini saya sudah tentunya sudah saya jalankan guys, ke arah selatan agak ke barat sedikit dari rumah ketinggian juga saya perlahan naikkan. Ya, barusan ini ada indikator peringatan weak signal adjust antena, sinyalnya lemah guys ya antenanya saya jas ya saat ini guys saya tepatnya sudah drone saya sudah berada di atas langit desa pangarangan guys di selatan desa pangolokan Tuh Dan ini tampak terlihat guys di bawah Ini ya tampak drone saya sekarang ini sudah berada di atas jalan Kartini guys Jalan Kartini Kita carakan ke selatan ke arah kota Kita lihat bisa secara mana dia Sebelum kehilangan sinyal dan kembali pulang Ke rumah alias auto RTH Sekarang sudah 520-530 meter guys Dan sekarang ini drone saya berada di atas langit desa Kepanjen guys Ya, tampak di monitor handphone ada peringatan Remote control signal loss turunnya kehilangan sinyal remote dan secara otomatis dia akan melakukan file save atau proteksi pengamanan dengan dia akan pulang ke tempat tadi diluncurkan di depan rumah guys ya kembali terkoneksi saya batalkan file save nya auto rth nya saya batalkan saya coba lagi tembak ke arah kota guys ya tampak terlihat itu di uh, tengah layar itu Masjid Jami dan Hotel The itu ya guys. Kalau tidak salah, guys. Kembali ada notifikasi remote control signal loss, tapi masih nyambung di 545 meter jaraknya, guys. Dengan ketinggian saat ini 91 meter. Ya, saya terus genjot, guys, ke arah kota, ke arah Masjid Jami. Apakah dia bisa mendekati Masjid Jami' atau mendekati area pusat kota Semenep, area taman bunga. Kita lihat, dan sekarang menyentuh jarak 700 meter, guys. Hampir mendekati Hotel The Bagras ini, sudah terlihat sangat jelas Hotel The Bagras. Di bawah layar Dan tanpa itu Taman bunga besar taman jami, Sudah cukup terlihat Cukup jelas juga guys Saat di, saat ini kita berjarak 700, uh, 770 meter barusan Dan di 772 meter Signal loss lagi guys Tapi Saya tidak akan berjalan di ini guys akan saya gaspol sampai mana kemampuan drone ini guys untuk terbang di wilayah kota Senep ya begitu tersambung dengan remote uh, di remote sudah ada visual drone nya balik arah menuju pulang saya batalkan lagi saya putar arah lagi guys menuju arah kota lagi guys saya coba terus guys saya coba hajar sampai sejauh mana dia bisa terbang di area kota sendok guys dari rumah saya guys ya ini saya coba coba lagi guys dengan ketinggian saat ini 92 meter guys dari tempat peluncuran dan kembali los kembali los guys, layar handphonenya kembali blank drone-nya kembali mencoba untuk pulang ke rumah atau auto RTH guys ya, tersambung tersambung lagi, saya batalkan auto RTH saya coba lagi guys saya akan kembali ke arah kota masa cuma segini kemampuannya ayo dong Saya akan ke kota lagi guys, saya gaspol lagi Oh iya yeah guys uh, Sesuai dengan peraturan Menteri Menteri Perhubungan Nomor 37 tahun 2020 Yang mengatur tentang penggunaan Pesawat tanpa awak Termasuk drone Di dalam peraturan itu disebutkan bahwa Untuk Wilayah udara Uncontrolled airspace Atau wilayah udara Yang dekat dengan bandara Itu Ketinggian maksimum yang diizinkan untuk drone Itu di 400 feet guys Atau di 120 meter Makanya saya, saya tidak mau melanggar aturan itu Saya usahakan terbang di bawah 120 guys Dan sekarang ke, Sudah mencapai jarak 800 827 meter guys Taman bunga sudah terlihat cukup besar sekali ini di pojok bawah kiri dan jamik juga guys. Dan sinyalnya kembali putus. Sinyalnya kembali putus guys. Dan untuk yang kesekian kalinya guys tadi kembali putus sinyal remote terhadap drone di 823 meter guys. Dan ini sudah kembali terhubung sinyalnya dengan posisi sekarang drone dalam posisi fail safe alias auto RTH guys oh iya guys mengenai aturan dari Menteri Perhubungan tadi tentang pesawat tanpa awak atau drone itu saya ingatkan kepada anda-anda semua anda guys pilot-pilot drone tolong patuhi aturan itu guys supaya apa ya, supaya tidak ada masalah kedepannya dimana untuk penerbangan drone maksimal itu dibatasi pada ketinggian 120 meter guys Jadi kita sebagai pilot pilot drone tidak boleh terbang melebihi itu guys untuk terbang melebihi 120 meter kita harus melakukan atau mengajukan izin guys ke direktorat jenderal, tak tahu direktorat jenderal yang mana itu, saya tidak tahu kalau itu ini kembali saya akan mencoba guys kembali saya akan mencoba apakah mampu melebihi dari 827 meter tadi guys dengan sekarang ketinggiannya ini sudah maksimal guys Ketinggiannya maksimal yang saya batasi di 120 meter, guys. Atau sekarang tepatnya ketinggian drone saat ini di 118 meter dari permukaan tanah. Ini saya coba arahkan lagi, guys, ke kota, guys. Apakah bisa? Dan kembali terputus. Maximum dan tampaknya guys untuk yang kali ini uh, saya akan biarkan drone nya pulang karena kondisi baterai sepertinya sudah tinggal separuh 50%an ini makanya saya sudah tidak maksa lagi untuk menuju ke taman bunga atau masjid jami memang segini sudah kemampuannya guys ini saya coba lagi guys Coba lagi, siapa tahu masih bisa. Dan itu memang terlihat guys di bagian tengah layar taman bunga. Dan meskipun jami guys di sebelah kanannya atau di sebelah baratnya ini guys. Kembali terputus sinyalnya. Dan drone-nya kembali lagi untuk. Berusaha auto RTH atau berusaha pulang ke rumahnya, guys. Ke posisi tadi, dia diluncurkan pertama kali. Dan untuk yang ini, guys, memang saya biarkan dengan pertimbangan baterainya. Dengan pertimbangan kondisi baterai, saya biarkan drumnya pulang. ya saat ini drone nya berada di langit desa pangarangan guys dan sisa baterai tadi itu saya lihat itu tinggal sekitar uh, 12 menitan guys untuk terbang guys itu hingga 12 menit untuk terbang makanya ini saya akan habiskan baterainya kita jalan-jalan guys menikmati pemandangan langit sumenep di pagi hari ini guys dari ketinggian 120 meter Ketinggian maksimal yang diperbolehkan Untuk menerbangkan drone Dengan tanpa mengajukan Izin guys Kalau mau terbang Di atas 120 meter Ya harus izin guys Harus izin Karena kenapa? Karena kita sebagai warga negara yang baik Harus selalu taat aturan guys Sebenarnya sih bisa saja drone saya ini Saya terbangkan sampai ketinggian 300 meter Atau 400 meter Cuma ya, kan namanya melanggar ini guys semakin banyak poin yang sudah dilanggar gitu sebenarnya ya termasuk poin selos atau visual line oxide ini memang sudah saya langgar guys karena dengan jarak KD itu itu secara visual kasat mata saya sudah tidak bisa melihat drone nya guys drone nya sudah tidak bisa saya lihat dari dengan kasat mata saya karena sudah dari jauh di sana di tawan bunga itu jadi untuk menghindari semakin banyaknya pelanggaran yang saya lakukan guys saya akan tetap berusaha mematuhi aturan ketinggian Tidak melebihi ketinggian 120 meter guys Untuk penerbangan drone ini guys Ya sekarang ini saya jalan-jalan ke area Perumnas Giling guys Atau Perumnas Bangkal Ini tampak di bawah barusan itu Masjid al kausar Perumnas Dan sekarang drone saya berada tepat di atas langit Perumnas Bengkal, guys, atau Perumnas Giling, atau Perumnas Pamolokan, lah terserahlah, terserah yang mana yang mau anda gunakan namanya itu. Ya, dan tampak di visual ini, guys, di tengah layar ini, ini adalah masjid baru di Bengkal kalau tidak keliru ke informasinya. Dan ini yang memanjang ini adalah sungai sungai bengkal sungai kecil ini guys bukan sungai yang besar di bengkal kan ada dua sungai sungai kecil sama sungai besar ini yang terlihat yang sungai kecil ini Itu. sekarang posisi drone sudah di jarak 469 meter ke arah timur dari rumah saya guys atau di atas langit perumahan bengkal dan sinyalnya putus. Drone-nya balik arah pulang. Ini juga sekaligus merupakan video review seberapa lama drone yang saya gunakan ini bisa terbang dari posisi baterai 98% tadi sampai dengan posisi low bed atau sekitar 10%. So sekarang drone dalam status auto RTH atau pulang ke rumah Ini guys tampilan langit di desa tempat tinggal saya guys Di desa Pamolokan di sekitar rumah guys Ini dia guys tampilan udaranya dari ketinggian 118 meter guys Desa Pamolokan guys, saya ingatkan kembali guys bagi anda yang membutuhkan jasa rental drone aerial untuk video ataupun foto udara silahkan menghubungi nomor yang tertera di layar ini guys ini saya kembali melakukan pengecekan barusan guys di settingan drone apakah ada gangguan atau enggak dan sekarang posisi drone tepat berada di atas halaman rumah saya guys ya tampak ya itu guys tampak itu rumah saya guys di bawah drone-nya berada di atas dan ketinggiannya perlahan saya kurangi saya turunkan ketinggian drone-nya sekarang ketinggian drone sudah di 30 meter kurang turunnya sudah di 20 meteran guys ketinggiannya guys sudah cukup rendah dan karena masih ada sisa baterai masih ada sisa baterai sekitar Uh, 7 menit lebih nih guys, Masih bisa terbang 7 menit lebih. Udahlah, saya pisahkan aja dulu baterainya. Saya muter-muter di sini, ngapain? Kita. Matain. Saya muter-muter di atas rumah saya guys, ini guys. Tanpa itu yang cek hijau itu kantor PKB, PKB yang berada di sebelah selatan rumah. Ya ini guys, ini kantor PKB guys. Ya, tanpa itu ada barusan ada motor, motor lewat. Karena masih pagi, tidak begitu ramai jalannya. Ini saya mengatur baterai guys. Ya sedikit sudah karena itu. Cuma memang karena posisi saya ya posisi remote saat ini yang berada di tidak di tempat yang terbuka, ketutupan pohon rumahnya orang, jadi pengendalinya tidak begitu optimal guys untuk ketinggian rendah itu makanya untuk jarak yang rendah seperti ini saya tidak bisa melakukan banyak manuver guys karena remote sinyalnya terhalang banyak benda itu itu aja di visual di handphone sampai bisa lihat sendiri kan guys uh, sinyalnya keputus-putus dan melek ng itu nggak bisa maksimal ya ini drone nya sekarang saya tarik saya tarik ke arah rumah dengan ketinggian 40 meter 42 meter tepatnya ya itu baru sama saya terlihat guys. Jadi guys, bagi Anda yang butuh jasa rental drone untuk video ataupun foto aerial untuk wilayah Semenep, Kabupaten atau Kota dan Semenep Kota dan sekitarnya, bisa menghubungi saya guys. Yang tertera ini guys nomornya guys. Dan kalau ada yang pengin footage-footage yang saya tangkap mulai tadi, pengin beli ya silakan bisa japri, bisa kontak. Saya siap untuk menjual footage yang tadi guys gitu guys saya jual kok yang penting sama-sama enak lah harganya masuk ke saya enak kesempatan juga enak ya gitu dan sekarang ini sudah ada peringatan low lowbat sudah ada peringatan baterai lemah uh, sudah belasan persen baterainya lemah ini sudah drone semakin saya ketingginya semakin saya turunkan dan dipersiapkan untuk melakukan landing atau pendaratan guys karena baterainya mau habis ya saat ini kondisi baterai tinggal 17% guys ya perlahan-lahan turunnya saya turunkan ketinggiannya Kurang lebih sekitar tiga 40 detik empat nol, empat baterainya empat cuma e, kalau bisa saya nol, tidak memaksakan empat nol, empat nol, empat nol, empat rusak jadi selama ini sementara kita terbang dari tadi empat saya hitung sekitar 22 menit empat nol, empat guys, kita terbang, guys. Mungkin ya kemampuan drone ini mungkin untuk yang penerbangan yang pagi ini Mungkin dia terbang sekitar 23 24 menit mungkin guys Ya ini saya cek lagi untuk safety nya Kondisi baterai saya cek ini guys Suhu baterainya cukup panas ini 45,9 derajat Tegangannya sudah mulai turun Dan posisi baterai saat ini 12% guys Untuk keamanan dan keawetan usia baterai saya akan lembinkan saja guys drone ini guys. Saya akan turunkan, akan saya matikan mesinnya. Ini posisinya sekarang lagi mencoba sensor bawahnya guys. Sensor bawahnya apakah berfungsi dan ternyata berfungsi. Jadi begitu di bawah drone ini dengan jarak 20 cm atau 30 cm ada halangan, dia akan naik guys. Drone akan naik gitu Jadi drone nya nggak sampai menabrak ke bawah. Hmm. Ya wajar lah guys dengan untuk drone harga segini ya fasilitasnya ya lumayan walaupun sensornya masih belum selengkap drone-drone yang harganya mungkin puluhan atau ratusan juta itu kan. Tapi ya lumayan lah. Itu guys. Oh, <suara> <suara>